Halo sahabat Talmaz Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini, kita sedang mempelajari materi SAP fundamental, dan di video ini kita akan mengerjakan exercise 4.7, display a bill of material. Kita akan masuk ke folder logistik, kemudian production, master data, bill of material, bill of material, material bom. Dan kita pilih CS03 untuk display. Kita inputkan data kode materialnya adalah R-F1 nomor login. Kemudian plannya adalah 1000. bom usage-nya adalah 1. Lalu kita tekan tombol enter. Di sini kita dapat melihat Komponen-komponen yang digunakan untuk barang R strip F1 nomor login ada R strip B1 nomor login, R strip B2 nomor login, R strip B3 nomor login, dan R strip B4 nomor login. Jadi, untuk menghasilkan R strip F1 nomor login ini dibutuhkan komponen-komponen ini. Kemudian, ada subkomponennya lagi untuk barang R-strip B1 nomor login Untuk melihat subkomponen kita dapat mengklik barangnya lalu memilih menu extras Display assembly klik continue Nah di sini kita dapat melihat bahwa materi R-strip B1 nomor login ini ada materialnya lagi yaitu R strip T1 nomor login R strip T2 nomor login dan R strip T3 nomor login masing-masing 1 piece 1 piece dan ini 8 piece ini adalah komponen-komponen yang diperlukan untuk menghasilkan R strip B1 nomor login jadi ada subkomponennya Semoga demo tentang bill of material ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.